Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat. Salam satu hobi, salam budidaya. Oke, sahabat. Dalam video ini saya akan sedikit berbagi tentang beberapa hal yang eh, mungkin sahabat belum ketahui, terutama untuk sahabat-sahabat pemula tentang ikan nila yang eh, kurang respon saat diberi makan. Adapun penyebabnya itu ada beberapa faktor, sahabat ya. Di antaranya satu yaitu kondisi airnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan Untuk ikan-ikan yang kita budidayakan Suatu misal sudah kebanyakan amonia Dan tentu saja sangat mengganggu daripada kesehatan ikan-ikan yang kita budidayakan Dan apabila terjadi hal yang demikian Sebaiknya sahabat mengganti air dengan air yang baru Karena dan sering sekali saya sebutkan bahwasanya memelihara ikan itu sama halnya memelihara air. Dan air itu adalah salah satunya tempat hidup untuk ikan. Jadi air harus uh, sepenuhnya diperhatikan sahabat. Dan hal ini mungkin saja belum banyak diketahui, terutama untuk sahabat-sahabat pemula. Bahwasanya jumlah tebar itu pun juga mempengaruhi daripada eh, nafsu makan atau respon daripada ikan yang kita pelihara. Saya katakan demikian, ini berdasarkan dari pengamatan serta pengalaman selama saya membudidayakan ikan nila sahabat dan eh, sahabat ketahui bahwasanya ikan nila itu sifatnya berkoloni atau berkelompok. Jadi apabila eh, kelompok dari ikan-ikan itu kurang besar, kurang jumlah, maka eh, nafsu makannya pun akan berbeda dengan ikan yang memiliki kelompok yang besar. Dengan demikian saya menyarankan untuk sahabat-sahabat yang memiliki keinginan berburu daya ikan sebaiknya sahabat persiapkan atau membuat kolam yang memiliki ukuran sedikit besar jangan terlalu kecil agar mampu menampung ikan dalam jumlah yang banyak adapun penyebab yang lain ikan nila kurang respon bahkan sama sekali tidak respon saat diberi makan itu disebabkan karena ikan-ikan terlalu lama dibiarkan tidak terawat juga tidak diberi makan, sahabat. Dan menurut analisa saya ini ada dua kemungkinan, sahabat. Jadi satu kemungkinan ikan-ikan itu lupa dengan makanan yang biasa dia makan sewaktu ikan-ikan masih dalam keadaan yang terawat. Karena terlalu lama dibiarkan sehingga ikan-ikan itu terbiasa makan makanan alami yang ada di dalam kolam. Dan satu kemungkinan lagi bahwa ikan-ikan itu merasa ketakutan saat kita dekati. Sehingga ikan-ikan itu e, tidak merespon saat kita beri dia makan. Dan apabila terjadi hal yang demikian, cara mengatasinya yaitu kita harus rajin-rajin merawatnya serta memberi pakan secara berkala. Dan sesering mungkin kita dekati, kita rawat Juga dengan memberi makan secara perlahan, pelan-pelan Sehingga ikan-ikan itu kembali lagi terbiasa dengan kita Sehingga kembali pulih seperti sediakala Oke sahabat Demikian mudah-mudahan apa yang sekejap ini bisa bermanfaat Bisa menghibur, bisa membantu dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf Serta untuk sahabat-sahabatku yang baru saja menemukan channel ini Bantu agar bisa berkembang Dengan cara di subscribe, like, komen Dan jangan lupa pula bunyikan tanda loncengnya Agar sahabat-sahabat mendapatkan notifikasi Ketika saya mengunggah video-video terbaru Demikian sahabat Sekali lagi, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang selanjutnya. Oke, sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.